harga emas sedang tertekan, waspadai sinyal yang muncul. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1794.97 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1800.54. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212